Oke, okay, renasan anu Wibu di sini, Kali ini, gue mau membawakan alur cerita dari anime yang baru aja rilis Anime ini berjudul Nomenkanre no Skill Baka Agetetara Nazuke Suyokunata Gue juga mau mengingatkan buat yang belum menekan tombol subscribe dan like-nya Alangkah lebih baiknya untuk menekannya terlebih dahulu Supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam mengupload alur cerita anime lainnya So, kencangkan selimut kalian, coba 9 joko tetangga kalian, dan mari kita mulai alur dan nominkan kandang episode pertama. Let's go! Sirepina. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sekelompok party yang tengah melawan naga hutan. Reking es hanya dengan satu semburan dari naga itu dapat meluluhlantakkan hutan sekitar. Party tadi pun dibuat kocar-kacir demi menghindari serangan naga yang sangat dasyat itu. Terlihatlah, sang naga yang mengaum sekaligus menjadi penanda di anime mendominkan Ren no Skill Bakage Zeka Suyokunata ini Scene kemudian beralih di sebuah ladang pertanian yang dimana terdapat kelakar utama dari anime yang satu ini MC kita yang nampak biasa saja ini bernama Aruwaine Dari apa yang dikerjakannya, kita telah mengetahui bahwa Aru adalah seorang petani Dirinya sangat mencintai semua hasil bumi yang ia tanam sendiri itu Dirinya nampak bahagia karena tak lama lagi akan memasuki masa panen dari sayurannya itu. Setelah memanen banyak hasil bumi, terlihatlah Aru yang sudah naik ke level 10. Tak lama berselang, seorang teman yang bernama Testa datang padanya. Aru nampak memamerkan skill bertaninya yang sudah berlevel 10 padanya. mana Testa juga teringat skill perikanan Aru yang juga sudah level 10. Terlihatlah Aru yang membantu Testa dalam menghadapi tiga ekor ikan raksasa, dan Aru menghabisi mereka semua hanya dalam satu tebasan saja. Di tengah kebahagiaan mereka berdua itu, muncullah sebuah notifikasi mengintegrasikan skill bertaninya, dan ketika dicoba, muncullah beberapa panel lain. Dan ketika Aru memeriksanya, ada satu keterangan yang berisikan Aru telah berevolusi menjadi pecinta alam yang dicintai dunia. Aru yang tidak paham maksudnya, Testa meminta kawannya itu untuk melihat kekuatan serangannya. Terlihatlah kekuatan serang Arun yang sebesar 73.612 poin Di tengah kehebatan Arun yang tiba-tiba itu Arun nampak tidak memperdulikannya dan justru lebih peduli dengan sayuran yang harus segera ia antarkan ke pasar di ibu kota Di tengah perjalanan, Arun yang tengah menikmati wortelnya tanpa disengaja melihat sosok naga yang terbang di wilayah tersebut, naga itu sepertinya ada naga yang kita lihat di awal scene sepaket dengan party yang tengah menghadapinya tadi. Aru yang melihatnya pun berniat membantu dan dirinya merasa hanya harus menarik perhatiannya saja. Terlihatlah Aru yang akan melemparkan wortelnya untuk mengalihkan perhatian naga tadi dari party yang tengah kesulitan itu. Namun secara tidak terduga. Ya, saya Wah, hanya dengan wortel saja, Arun bisa meledakkan naga-raksasa -naga itu hingga berkeping-keping Dan entah apa yang terjadi, wortelnya masih utuh ketika kembali ke tangannya Terlihatlah parti tadi yang nampak tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi Di tengah kebingungan mereka, Arun nampak baru teringat tentang kekuatan serangannya yang baru saja meningkat Sesaat setelahnya, Arun nampak pergi dari tempat tersebut dan nampak menuju ibu kota Parti tadi yang hendak mencari penyelamat mereka Hanya bisa menemukan bekas kereta kuda Yang ditinggalkan Aru Mereka pun tanya tanya siapakah orang tersebut Singkat waktu Setelah diizinkan masuk ke dalam kerajaan Meikis itu Semua orang di sana dibuat rejut Karena melihat sosok pria yang seperti penculik Tengah membawa seorang gadis Ketika diminta berhenti oleh para penjaga Penculik itu nampak tidak peduli dan berniat menerobos Para penjaga Dengan heroiknya, Aru melesat maju dan berhasil menyelamatkan Sang gadis Gadis itu nampak terpukau dengan sosok Aru yang menyelamatkan dirinya pria tadi nampak turun dari kudanya dan mengancam aru dan yang terjadi dengan mudahnya aru nampak membanting pria itu ke tanah dan masih dengan wajah merona yang menandakan calon waifu sang MC. Pria tadi langsung diamankan oleh para penjaga dan Aru nampak kagum dengan skill penglihatannya tadi. Setelah si gadis berterima kasih pada Aru, namun Aru nampak terburu-buru untuk mengantarkan barangnya. Sang gadis nampak ingin mengetahui nama Aru. Namun Aru nampak merendah dan langsung cabut begitu saja. Si gadis hanya bisa melihat kepergian sang heronya itu. Setelah selesai mengantarkan barang, dirinya yang baru saja menjadwalkan kegiatan sepulang nanti dihentikan oleh para menjaga. Aru mengira keluar dari ibu kota juga harus menunjukkan surat izinnya. Namun ternyata... Oh, -e. -yo -ga terlihatlah gadis yang ingin selamatkan tadi tengah mencarinya. Sang gadis kemudian memperkenalkan diri sebagai putri pertama kerajaan Megis itu. Dan nama dari gadis itu adalah Val Yes diri nampak memberikan hormat yang elegan pada Aru Aru yang terkejut dan bertanya ada urusan apa seorang putri mencari dirinya yang hanya seorang petani Karena kaku, Fal meminta Aru untuk berbicara dengannya layaknya seorang teman Setelah Aru diminta memperkenalkan dirinya, Fal memiliki sebuah penawaran untuknya Dan rupanya, Aru ditawari untuk mengabdi dengan kerajaan Dan kemudian Rupanya, jawaban itu hanyalah keinginan semata Dirinya tak berucap seperti itu karena takut difonis tidak sopan dan dipenggal. Dan setelahnya, Arun nampak menolak dengan mengganti nada bicaranya menjadi lebih sopan. Ketika hendak kabur, Val menangkapnya dan menanyakan alasan Arun menolaknya, yang padahal gajinya sangatlah tinggi. Namun, Arun beralasan dirinya hanya ingin bertani seumur hidup. Ketika diiming-imingi sebuah ladang bertani, Arun yang tertarik pun menanyakan alasan Val ingin merekrut dirinya rupanya alasan utamanya adalah Aru yang telah mengalahkan penculik tadi di mana atribut orang tadi itu mencapai 500 poin Aru yang tidak paham rata-rata atribut seseorang pun bertanya pada Val setelah Val memberikan penjelasan mulai dari atribut terbawah hingga yang terbesar yang di mana bahkan seorang pahlawan legendaris sekalipun hanya memiliki 1000 poin Val pun meminta Aru untuk menunjukkan atributnya pada dirinya namun Aru mengingat poin atributnya yang di luar nalar di tengah kebingungan Parti yang menghadapi naga Tadi baru saja kembali sembari membawa inti naga hutan Namun mereka mengakui bahwa bukan rekala yang mengalahkan sang naga Dan setelah memberikan penjelasan yang terjadi di mana mereka hanya bisa menemukan jejak kereta kuda Val yang mendengarnya pun nampak memanggil Aru Namun dengan kecepatan penuh Aru menancapkan kereta kudanya demi bisa keluar dari situasi itu Salah satu penjaga pun meminta maaf pada tuan putri Dan Val yang berteka tidak akan menyerah untuk mendapatkan Aru Singkat cerita, ketika semua pasukan kerajaan melaporkan kejadian yang mereka lihat pada sang raja dan puan putri Mereka memberitahu, berkumpulnya para monster yang biasa berbeda tempat nampak mendekat ke arah kerajaan mereka itu mereka menyebutnya dengan nama drama invasi neraka Val dan ayahnya itu nampak terkejut Karena seharusnya pemimpin drama invasi neraka Sang Raja Iblis Mahet seharusnya sudah mati di tangan pahlawan Dan demi mencegah terjadinya insiden besar itu Bangsa manusia telah membuat perjanjian damai dengan bangsa Iblis Di tengah rasa cemas mereka Seseorang memberitahu bahwa tidak semua Iblis menerima perjanjian damai itu Terlihat seorang konsul yang bernama Cecil Tengah memutarkan isi pikirannya di mana menurut Cecil para Iblis hendak memuaskan mulai pembalasan dendam Cecil menduga pemimpin bangsa iblis saat ini adalah Romeo Bondit sesosok kapten pasukan pertama dari pasukan raja iblis lama singkat waktu demi kebaikan raja dan tuan putrinya Cecil meminta mereka untuk segera pergi dari kerajaan sang raja tentu saja menolaknya karena tak ingin meninggalkan rakyatnya Cecil pun mendesak sang raja dengan menyebutkan kebaikan rajanya itu yang tidak membasmi para iblis dan justru memperlakukan mereka dengan sangat baik Cecil nampak sangat mengagumi rajanya itu Cecil mengharapkan rajanya untuk bisa tetap hidup Melihat keteguhan hati dan permohonan dari semua kesatria di sana Membuat sang raja tak punya pilihan lain Singkat waktu, setelah merusak gagang pintunya sendiri dan beristirahat di dalam Testa datang melaporkan sejumlah besar monster yang lewat di dekat desa mereka Testa mengajak kawannya itu untuk kabur dan membawa barang yang ingin dia bawa Arun nampak menyepelekannya, namun ketika dia mengingat tanamannya akan dipanen besok, membuat Arun langsung berlari ke ladang untuk menyelamatkan hasil buminya itu. Di ladang, Arun nampak bersyukur karena tanamannya belum ada yang rusak, namun Arun melihat sekumpulan monster yang melintas di dekatnya. Aru kemudian mengetahui bahwa para monster tidak mengincar ladang atau desa. Karena para monster yang berniat pergi ke ibu kota, Aru yang berniat membantu dengan arti itu. Namun, dia merasa tak akan bisa melakukan apapun karena dirinya hanyalah seorang petani. Aru yang menganggap itu tak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, Aru pun menyadari itu semua ada hubungannya dengan dirinya. Di tengah kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan, Sin pun berpindah memperlihatkan raja dan Val yang dikawal oleh beberapa kesatria dan Cecil Ketika sang raja bertanya pada Cecil mengenai jalannya Val mengingat di depan jalan tersebut itu adalah jalan buntu Namun Cecil hanya diam tak berkata apapun Dan yang terjadi Dengan sangat mencurigakannya Cecil berkata di situlah tempat tujuan mereka Dan secara tiba-tiba sebuah serangan pun mengenai sang raja yang sontak saja membuat Falter kejut dibuatnya. Semua kesatria di sana nampak mempertanyakan tindakan Cecil itu. Untungnya, sang raja masalah hidup terlihat. Saya dan tanpa ragu menyerang satria di sekitarnya karena sang raja yang belum menyadarinya secara tiba-tiba. <tuh>, saya hitam nampak membentang dengan mengerikannya, dan ternyata Cecil bukanlah manusia, melainkan dari bangsa iblis. Sang raja nampak mengenali sosok tersebut, di mana Cecil ternyata adalah sosok Romeo Bondit. Pada akhirnya, semua kesatria raja pun telah tumbang. Singkat cerita, Cecil memang selalu bekerja keras dalam hal militer sebagai konsul Dan dirinya nampak mengatai mantan Raja Iblisnya yang menghancurkan negara dengan sia-sia Romeo nampak lebih memilih mempertahankan negara untuk dimanfaatkan Dan dirinya kemudian memberikan permisalan Dirinya berniat menyamar menjadi raja dan memimpin negara tersebut Ketika Romeo hendak membunuh Raja beserta Val Namun yang terjadi... Serangan Romeo mampu ditahan oleh sihir pelindung raja. Namun, karena raja sedang dalam kondisi terluka, membuat pertahanannya menjadi lemah dan mampu ditembus satu persatu. Valia yang melihatnya pun berniat membantu sang ayah. Dan kemudian... <tik> karena kekuatan sihir yang cukup besar, mampu membuat serangan Romeo terpukul mundur. Romeo memuji sihir tersebut, namun... Terlihat sebuah sihir hitam pekat yang mampu menghilangkan satu persatu barrier sihir Val dan sang raja. Romeo kemudian menanyakan penyebab naga hutan dan penjelikan putri gagal, di mana Romeo merasa rencananya sangatlah jarang mengalami kegagalan. Terlihat Valen nampak sudah tidak kuat lagi, dan Romeo yang mendesak untuk memberitahukan penyebabnya. Namun, tatapan Val tidak kunjung merasa takut sama sekali. Romeo nampak menaikkan serangan sihirnya dan membuat barrier terakhir Val dan sang ayah sudah mulai retak. Namun, Val terlihat masih patang menyerah Dan pada akhirnya, barir mereka pun telah hancur berkeping-keping Ketika Romeo hendak mengakhiri permainannya Dirinya nampak mengaktifkan sihirnya yang jauh lebih kuat lagi Dan ketika akan mengenai sang raja beserta putri dan kisah yang tersisa Secara tiba-tiba Aru datang membantu Val dan sang raja tepat pada waktunya Dalam seketika, serangan Romeo tadi dimentahkan oleh Aru Ketika ditanya oleh Romeo Dengan penuh semangat Aru pun memperkenalkan dirinya sebagai petani Mendengarnya membuat Romeo tak percaya Karena Aru yang berhasil melawan sihirnya tadi Namun Aru justru menjelaskan tentang teknik, teknik bertani yang ia pakai tadi Mendengar semua itu Membuat Romeo tak paham karena dirinya Tidak menanyakan hal tersebut Dalam sekejap mata Romeo berada di belakangnya dan bersiap menebas Aru Namun dengan sigap Aru berhasil menangkap tebasan tersebut Romeo yang terkejut Namun Aru langsung melemparkan Romeo ke Dinding dan membentur cukup keras Romeo langsung mengetahui bahwa Arula yang menghalangi rencana sebelumnya Dan secara tiba-tiba Koko -tiba... Karakter Romeo yang menyerang bangsanya sendiri demi mendapatkan kekuatan sihir tambahan dan pada akhirnya Romeo berubah menjadi bentuk aslinya. Romeo nampak sangat percaya diri dengan kekuatannya itu. Ketika atributnya dilihat, rupanya Romeo berada di level 78. Val kemudian meminta Aru untuk lari cepat mungkin. Namun Aru hanya diam tak bergerak dan sang iblis yang mengeluarkan kekuatannya bersiap menyerang Aru yang hanya menatap dengan penuh percaya diri. Dan yang terjadi. Dengan mudahnya, Aru menumbangkan Romeo dengan satu kali pukul. Semua iblis yang tersisa nampak terkejut karena pemimpin mereka telah dikalahkan. Raja dan Val juga nampak terkejut bukan main melihatnya. Ketika Aru ingin membersihkan iblis yang tersisa, namun semua iblis sana nampak lari ketakutan karena melihat Aru. Singkat cerita, Aru yang sudah membantu kerajaan pun ditawari oleh sang raja untuk mengabdi pada kerajaan Meski raja sendiri yang memohon, namun putri yang nampak memahami Aru yang tidak tertarik dengan status dan kehormatan apapun Aru pun meminta maaf karena dirinya sudah memutuskan untuk menjadi petani Meski begitu, Val tetap tidak menyerah untuk merekrut Aru. Dengan bahagianya, Val berniat memberikan tanda terima kasih untuk masalah yang telah diselesaikan Aru. Dirinya berniat memberikan ladang seluas 10.000 ribu subuh pada Aru. Namun, sebagai gantinya, Aru harus mendaftarkan diri ke Serikat. di mana Val ingin Aru untuk membantu melindungi kerajaan dari ancaman para monster. Raja juga nampak membenarkan perkataan putrinya itu. Aru nampak menerimanya karena telah diberikan ladang oleh Val. Dan pada akhirnya, persatuan petani Super OP dan Putri Keras Kepala pun telah terjalin. Di akhir scene, kita belakang Aru yang merasa kehidupan pertanian yang memuaskan masihlah jauh darinya. Dimana ternyata, ladang yang diberikan oleh Val hanyalah sebuah ladang gurun yang cukup tandus. Di lain sisi, Val hanya tersenyum dengan sangat kawainya karena membayangkan ekspresi kesal dari sang petani OP-nya.